Perkenalkan nama saya Ramaderga Mantarajis, Nim 19104163149, Prodi Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya pengen membuat cara membuat peta titik kerawanan. Kebakaran hutan Bisa aja kalian membuat Peta titik kerawanan banjir Peta titik kerawanan tanah longsor Apapun itu Tapi saya di sini video kali ini Saya akan membuat Peta titik kerawanan bakaran hutan Sebelum Membuat Peta titik kerawanan kebakaran hutan Kita perlu Memperlukan Data administrasi apapun yang yang kalian mau misalkan dari sumatera kalimantan Kalimantan, Sulawesi apapun itu bisa juga di kecamatan ataupun desa dan yang kedua kita memerlukan data titik kebakaran kebakaran hutan oke kita membukakan google Oke, okay. Tanah Air Indonesia Good Portal Web. Di sini untuk mendownload data, data administrasi, apapun itu yang kalian mau. Karena saya di sini pengen mengambil di daerah Kota Baru, jadi saya mengambil Kota Baru. download Data yang kedua Data kedua yaitu Dari NASA Bisa juga dari Tahutlah Tapi saya disini menggunakan data NASA Sebelum Karena di NASA ini harus Menunggu satu hari atau Dua hari bisa juga paling lama satu minggu Kita cari country-nya Indonesia dan nya kita harus 5 km Silakan pilih apa saja satelitnya MODIS, FERS, SNPP atau FIS NOAH 20 Misalkan MODIS dari tahun 2017 sampai ke 2000 21 karena saya akan menggunakan data 5 tahun Jadi saya akan menonakt data 2017 sampai ke 2021 Mari kita lanjut Cargis Mari buka Argis Oke, okay, kalau sudah, kita cari di mana kalian simpan data tersebut. Pertama, kita cari data admin. Karena saya kota baru, kita panggil datanya. Kita cek dulu di open attribute table Apakah data yang kita habis download tadi Itu semua di daerah kota baru semua Ternyata tidak Di dalam data itu tidak semua itu kota baru Ternyata ada pasir, tanah bumbu, dan tapin Cara motongnya Kita pilih dulu di Select by atribut, kita lihat kodenya yaitu wdmkk kita klik WMKK dua kali, terus sama dengan Get and kita pilih kota baru, dan Apply. Terus kita close, kita lihat ini yang warna biru ini adalah daerah kota baru, tidak ada daerah yang lain apapun. Terus kalau kalian pengen potong dengan simpel, yaitu create layer from select feature dan kepotong. Kita hapus yang data yang tadi. Se sebelum kalian lanjutkan, kita cek dulu apakah koordinat sistem ini WGS 19, Zone 90, 90S ternyata belum, belum kita klik, kita terapkan, dan oke, okay. dan ini udah UTM 50S, terus kita panggil data kebakaran tadi. Karena saya udah membikin data tersebut untuk 5 tahun. Saya gabung data ini 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2021. Kalau kalian belum bisa cara menggabungkannya, bisa aja nonton di YouTube orang lain. Kali ini belum di daerah titik kebakaran hutannya belum yang saya penginkan di daerah Kota Baru saja. Mari kita potong batu tersebut. Untuk supaya satu tempat saja, yaitu di Kabupaten Kota Baru Buka Geoprocessing, cari klip Terus, yang di input fiturnya kita masukkan titik 5 tahun Titik kebakaran hutannya Yang klip fiturnya kita dia ya, Peta administrasi Kota Baru Terus dimana kalian pengen simpan Misalkan saya, saya Saya namanya titik hotspot Terus oke okay. Kita tunggu Terus berhasil Kita hapus, Kita ganti Simbol Menjadi warna Merah Dan bentuknya warna bulat Kita kecilin Jadi nomor 12 Jangan lupa Ini ganti namanya yaitu administrasi kabupaten kalian sendiri atau provinsi kalian sendiri kalau sudah karena di dalam peta saya sini belum ada namanya atau Daerah kecematan Bisa kita keluarkan namanya Pertama kita Klik atur sesuatu baru baru Klik kanan Cari properties Terus cari simbologi Kategoris Kita cari Nambu BBJ Terus add flow kita ganti warnanya, yaitu warna Warna-warni Baru kita terapkan Jadi kalian bisa melihat Di mana saja titik kebakaran hutannya Di daerah mana saja Contohnya Di daerah hampang Warna biru ini Ini belum jadi peta kerawanan kebakaran hutan kalau sudah terlanjut buka art toolbook cari spesial analysis tools kita cari density kita cari point density Terus kita input titik hotspot, kita informasi, klik informasi, terus kita cari raster analisis, kita masukkan administrasi kota baru, terus klik oke, OK. oke OK lagi, kita tunggu, kita lanjutkan. Karena kita sudah ganti warna ya kan, yang tidak terpakai itu baru kita ganti namanya kerawanan. Kalau udah, Kalau udah pengen tahu di mana saja sih kerawanan di daerah Kota Baru, kita buka properties. saya juga simbologi kategoris, dan kita flow fieldnya kita gantiin nama bj alat alflu nya kita hilangkan centangnya terus add alflu baru kita ganti warnanya setelah kalian pengen warna apa dan terapkan terus di daerah kerawanan itu karena tidak sesuai warna ya kan saja kita ganti di simbologi warna terapkan yang dari 0 sampai ke ini no color, terapkan labelnya bisa kita ganti ini mi tidak ada ini sangat rendah sangat rendah rendah, rendah sedang tinggi terapkan oke okay. ini adalah karawanan kebakaran hutan kalau sudah kita ini kita akan meleot sebelum meleot kita cek dulu di page and print setup Let, ini kan letter kita ganti pak 4 dari portrait ke landscape dan oke. Okay. dan klik ini, lihat view bisa aja kita kecilin sesuai kalian mau Oke, okay. oke, okay, kalau udah, kita bikin grid atau garis, klik peta, klik kanan, baru properties, jadi grids, naik grids kalian bisa aja dipilih saja measure grid atau graphical karena saya pilih graphical berikutnya, berikutnya berikutnya berikutnya berikutnya dan finish dan oke okay. sudah selesai bisa saja kita cari skalanya satu banding 500 1 juta kalau masih kebesaran bisa aja kita 1 ,3 juta 3, 1 banding sejuta juta segitu saran kita coba satu banding 1,5 eh okay. laudah Kita bikin kotak untuk Klik Dua kali, fill color yang color dan depan <tuh> Peta Kerawanan kebakaran hutan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 sampai 2021 terapkan menurut, menurut saya kecil kita ganti ukurannya untuk 14 oke okay. nah, sudah judul peta sudah kita bikin kotak dulu dua kali seperti tadi non color terapkan terus kita membutuhkan Kita bikin garis dulu untuk Enak Perot guys Oke okay, Kalau sudah bikin garis Kita akan untuk legendanya Sebelum legenda kita cari Kita input ini Dan oke okay. Pembelajaran kecil kita perbesar Terus kita cari Skala teks Oke okay. Terus skalbar. Kita pilih double ini. Sebelum itu kita properties kilometer terapkan dan oke okay. oke. Okay. untuk kopi yang garis tadi untuk di bawahnya Oke, okay, kalau sudah kita insert terus legenda kita kerawanan dan administrasi kota baru Kita bikin dua Berikutnya Berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, dan berikutnya Sudah kita kecilin on photo group terus ungroup, flu kita hapus kita hapus kita susun dengan rapi kita hapus kita grup supaya enak Group. kita grup kita grup lagi ini Masuk yang di sebelah kirinya Kita ulang lagi Kita grup Kalau udah Bagian udah Skala sudah Terus Bisa saja kita tulis sumber data Karena supaya orang tahu Datanya kita dapat Dari mana saja Sumber data oke, kalau udah sumber data oke, sumber data udah terus, kita bisa saja bikin. Dibuat oleh Siapa? Misalkan kalian Tulis nama kalian saja Dari mana asal mana Dibuat oleh Rama Dirga Mantara Aziz NIM 1910 Prodi Geografi, universitas, lambung, mengkurat, kita terapkan. Oke, ini bisa aja Agis spasi buat kita akan. Simpan foto, kalau kalian masih bingung, untuk kita simpan foto di Argis, yaitu di Insert, terus cari Picture, terus kita cari foto yang kalian pengen ngambil di mana. Karena kita dari Universitas Sambunggungkurat Kita akan cari Taruh Logonya Sudah selesai Cara simpannya Itu Di export map. Pilih saja di mana kalian simpan, misalkan di 0 Peta Kerawan dan Kebakaran Hutan Simpan Dan selesai, terima kasih Atas perhatiannya mohon maaf kalau banyak yang salah atas video ini Setiap manusia tidak luput dari kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh